Watak berdasarkan weton neptu 16. Nilai neptu 16 hanya dimiliki oleh orang yang lahir di weton sabtu pon, kamis kliwon dan rabu Pahing Orang dengan neptu ini biasanya memiliki watak lemah, jika berbicara banyak maafnya, sopan santun. Apa yang diciptakannya terlaksana. Jika sudah marah tidak ada yang dapat bisa menghalang-halangi. Dalam istilah primbon, watak ini disebut berlaku seperti air.